mengapa saya ikat seperti ini jadi tujuannya untuk mempermudah dalam proses penyambungan nantinya daripada penasaran Mari kita simak video ini sampai selesai bibit pohon yang sudah sering berbuah di setiap musim seperti pohon ini contohnya yang tentu tujuannya agar hasilnya nanti tidak mengecewakan jadi bibit cabutan tadi saya posisikan menggantung seperti ini untuk menyesuaikan posisi ranting yang akan kita sambung Ujung dari batang cabutan diiris secara meruncing. Dan batang dari bibit unggul yang akan kita sambung cukup dibelah, panjangnya disesuaikan dengan bahan cabutan tadi. Selanjutnya tancapkan bahan cabutan pada batang yang sudah jelas kualitasnya. dan untuk proses pengikatan, bisa menggunakan plastik apa saja, yang penting air tidak masuk pada bagian sambungan Wah. jika sudah diikat seperti ini cukup menunggu sekitar kurang lebih 45 hari tidak perlu disungkup karena posisinya tidak terkena matahari secara langsung Sekian dan sedikit penjelasan dari saya tentang teknik sambung susu atau approach grafting Merupakan teknik perbanyak tanaman yang dikenal lebih efektif, mudah dan tingkat keberhasilannya pun lebih tinggi dibanding teknik lainnya. Yes yeah, sudah selesai, jangan lupa subscribe subscribe like jangan lupa subscribe and share. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Mantap. Terima kasih.